Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tati Suartini dari kelas 5A Jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Ya, dalam video kali ini saya akan menjelaskan terkait teorema limit pusat yang terdapat dalam buku Mathematical Statistics with Application Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasannya yuk. Nah, di sini terdapat teorema ter 7.5 terkait teorema limit pusat. Nah, yaitu misalkan Y dan Y1, Y2, Y3 sampai dengan seterusnya, itu merupakan variabel acak dengan fungsi pembangkit momen MT dan M1T, M2T sampai dengan seterusnya. Itu masing-masing. Nah, limit n menuju tak hingga mn t mt untuk semua t itu bilangan real maka fungsi distribusi yn nya itu konvergen ke fungsi distribusi y sebagai n menuju tak hingga nah untuk membuktikannya kita misalkan un itu sama dengan akar dari n dikali y bar mu sigma nah yang ini itu sama dengan satu per akar n dikali sigma i sama dengan satu sampai dengan n y dikurang n dikali mu dibagi sigma nah dan ini juga sama dengan satu per akar n sigma i sama, sama dengan satu sampai dengan n z i z ya nah yang dimana z i ini itu sama dengan yi dikurang mu dibagi sigma nah karena variabel acak yi adalah bebas atau independen dan terdistribusi identik zi di mana i-nya sama dengan 1 2 sampai dengan n itu independen dan terdistribusi identik dengan var dengan nilai harapan dari ZI sama dengan nol, dan nilai varian ZI sama dengan satu. Nah, karena fungsi pembangkit momen dari jumlah variabel acak, bebas ini adalah produk dari masing-masing hingga diperoleh M sigma ZI dikali t sama dengan MZ dikali MZ2 dikali t sampai dengan dikali MZN dikali t. Yang ini kita buat menjadi seperti. Ini MZI dikali T pangkat N Nah sehingga dari hal tersebut diperoleh un dikali T Nah yang dari Sigma ZI tadi itu Kita misalkan dengan ini Karena sama dengan ini Sama dengan seperti ini UN Nah itu sama dengan M Sigma ZI dikali T per akar N T per akar N ini dari di sini Terus dikali dengan ini satu per akar n dikali yang ini sama dengan mzi angkatkan dengan n. Nah dengan teorema Taylor dengan sisa, nah kita bisa lihat dari buku kalkulus 2, Nah teorema dari Taylor dengan sisa itu misalkan f fungsi yang turunan ke n plus satu, f pangkat n plus satu dikali x itu ada untuk masing-masing X dalam interval terbuka I yang mengandung A. Maka untuk masing-masing X dalam I itu, f(x) sama dengan FA ditambah F aksen A dikali X min A, ditambah F to aksen A dibagi dua faktorial, dikali X min A kuadrat, ditambah sampai dengan F pangkat N dikali A, per N faktorial dikali X min A pangkat N. N ditambah Rnx Nah itu dengan sisa atau galat Rnx diberikan polerumus Rnx sama dengan F pangkat N plus 1 dikali C per N plus 1 faktorial Dikali X min A kita dipangkatkan dengan N plus 1 Dari bukti tersebut secara jelas Gx itu sama dengan 0 karena A dan X adalah titik di dalam I dengan sifat bahwa GA sama dengan GX sama dengan 0 Nah, kita dapat tuh menerapkan teorema nilai rataan untuk turunan Oleh karenanya, terdapat bilangan real C di antara A dan X sedemikian rupa Sehingga G aksen C sama dengan 0 Untuk memperoleh turunan G Nah, kita harus menerapkan aturan hasil kali secara berulang sehingga untuk kasus ini diperoleh sama dengan MZI dikali T sama dengan MZ1 dikali 0 ditambah M aksen ZI dikali 0 dikali T ditambah M to aksen ZI dikali epsilon dikali T pangkat 2 per 2 yang dimana 0 itu kurang dari epsilon dan epsilon kurang dari T atau epsilon kurang dari t dan lebih besar dari 0. Dan karena mz0 ini sama dengan nilai harapan dari f0, e z 1 dan sama dengan nilai harapan dari 1 itu sama dengan 1 dan m aksen z1 dikali 0 itu sama dengan nilai harapan dari z1 sama dengan 0 sehingga untuk mz1 dikali t itu sama dengan 1 ditambah m2 aksen z1 dikali epsilon per 2 dikali t pangkat 2 karena yang sebelumnya ini kan satu nah, kita tulis di sini satu nah terus untuk m aksen z1 dikali 0 dikali t itu menghasilkan 0 sehingga tidak perlu kita tulis dan bersisa yang ini sehingga kita peroleh seperti ini dimana Epsilon itu kurang dari T dan lebih besar dari 0 Nah, oleh karena itu MUN dikali T Sama dengan 1 ditambah M2 aksen Z1 Epsilon N dibagi 2 Dikali T per akar 2 Dipangkatkan dengan 2 Dan yang ini dipangkatkan lagi dengan N Nah, itu sama dengan 1 ditambah M2 2 aksen Z1 dikali epsilon N dikali T pangkat 2 per 2 dibagi N dipangkatkan lagi dengan N dimana 0 itu kurang dari epsilon N dan epsilon N itu kurang dari T per akar N nah, dari sini kita perhatikan bahwa untuk N itu menuju hingga dan untuk epsilon N itu 0 dan untuk M 2 aksen Z1 dikali epsilon N T kuadrat per 2 itu epsilon n ini kita ganti dengan 0 sehingga diperoleh m2 aksen Z1 dikali 0 kali t kuadrat per 2 nah sama dengan itu nilai harapan dari Z1 kuadrat dikali t kuadrat dibagi 2 dan nilai harapan ini kita peroleh hasil menjadi t kuadrat per 2 karena Nilai harapan dari Z1 pangkat 2 ini mempunyai kesamaan dengan nilai varian dari Z1 yang sama dengan 1. Sehingga ini kita ganti dengan 1, 1 dikali T kuadrat dibagi 2 menjadi T kuadrat per 2. Nah, di sini kita ingat bahwa jika limit N menuju tahingga BN itu sama dengan B, maka limit N menuju tahingga dikali 1 ditambah BN dikali bagi N, pangkat N, itu sama dengan E pangkat B. Nah, sehingga untuk limit N menuju tahingga MUN kali T, itu sama dengan limit N menuju hingga 1 ditambah M 2 aksen Z1, dikali epsilon N, dikali T kuadrat per 2, dibagi N, dipangkatkan lagi dengan N. Nah, itu sama dengan E T kuadrat per 2. Kenapa menghasilkan ini? Karena kita lihat sebelumnya. Nah, yang ini kita ganti menjadi bn. Kita misalkan dengan bn. Nah, per n tetap n. Nah, jika seperti ini maka diperolehkan e pangkat b. Yang ini b. Sehingga untuk kasus ini t kuadratnya dari sini b-nya bn. Sehingga diperoleh e pangkat t kuadrat per 2. Dengan demikian, fungsi pembangkit momen untuk variabel acak normal standar itu menerapkan teorema 7.5 yang sebelumnya kita dapat menyimpulkan bahwa UN itu memiliki fungsi distribusi yang konvergen ke fungsi distribusi dari variabel acak normal standar. Sehingga untuk teorema 7.5 yang jika limit n menuju tahingga mn dikali t sama dengan mt untuk semua t bilangan real maka fungsi distribusi yn itu konvergen ke fungsi distribusi y sebagai n menuju hingga. nah kasus dari teorema 7.5 ini dapat dibuktikan atau terbukti nah mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan atau ataupun kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.